Hai Nick Selamat pagi sobat semua, semua. Oke dalam bagi ini saya akan memosikan buruknya begitu onci akar bar. Ini warna hitam hitam hitam pekerja ya atau yang satu emas juga. Ini harganya murah sekali hanya tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah. Ini panjangnya. sampai 10 setengah, 10 ya, 10 setengah. Oke, okay. cukupnya jangan lupa untuk subscribe dan juga ini. Oke, okay, ya, ini harga emas, ya emas ya. Hmm. Ini satu mas emas, ya. Ini juga satu emas, ada di satu emas. Ini emas, yang paling banyak ini. ini apa? sudah darinya nggak bisa lihat ini kondisi baru darinya semua ya ya darinya nggak bisa lihat ini lupanya terjadi multifungsi. Oke, okay. jangan lupa untuk subscribe, like untuknya, jangan lupa untuk orderannya. Ini nya Rp. ribu, ribu bisa biar di tempat. Ini sangat murah sekali ya. Oke, Pak Oj agar ini ori sekali. Terima kasih untuk datanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, See you hey, bye bye